Ayo kita dandani bayi Berdandan Oh. <laughs> Kasih karena telah merawat bayi dengan baik. Ini hadiah untukmu. <SILENGALAN> bayi ingin menumpuk balok, belajar berjalan. Lihat, bayi Miu-Miu sedang belajar berjalan. Bantu singkirkan mainan yang menghalangi jalan bayi Miu. Berhati-hatilah dengan mainan yang ada di depan. Uh. Oh, tidak, bayi Miu-Miu sangat berani. Dia bisa berdiri sendiri. Oh tidak, bayi terjatuh. Berhati-hatilah -hati, berhati dengan mainan yang ada di depan. Berhati-hatilah dengan mainan yang ada di depan. Lihat, bayi Miu-Miu bisa berjalan. Menyusun balok. Menyusun balok. Ayo kita bangun sebuah rumah dengan Miu-Miu. Bukan balok yang ini... Yang cantik sekali. Miu-Miu sangat menyukainya. Terima kasih karena telah merawat bayi dengan baik. Ini hadiah untukmu. Ah? Oh? Bayi mungkin baru saja buang air besar. Lepaskan popok yang kotor. Kemudian, kenakan popok. Bayi mengantuk. Tidur. Ayo kita bersihkan mulut bayi sebelum tidur. Bersihkan mulut bayi dengan kain kasa. Ayo kita tidurkan bayi. Mainan yang lembut akan membantu bayi tidur lebih cepat. Bayi Mew Mew tidur dengan nyenyak. Baik, ini bisa berjalan. Bayi telah bertumbuh dengan cepat.